Hampir setiap ajaran agama memiliki deskripsi surga yang keindahannya sulit dipahami oleh manusia. Namun, beberapa lokasi di bumi memiliki keindahan yang hampir tidak masuk akal. Saking indahnya, tempat-tempat ini mungkin bisa menggambarkan secuil keindahan surga. Beberapa tempat terindah di dunia ini berada di berbagai penjuru bumi. Inilah beberapa tempat terindah di dunia bagaikan kepingan surga. 1. Air Terjun Seljalandsfoss di Islandia Air terjun Seljalandsfoss Vos menyuguhkan pemandangan yang biasanya hanya bisa dilihat dengan lukisan Sebagai salah satu air terjun tertinggi di dunia, tempat ini banyak dikunjungi oleh berbagai wisatawan dari segala penjuru dunia Tertarik untuk mengunjungi tempat ini? 2. Salar de Uyuni di Bolivia Danau dangkal yang berada di ketinggian 3650 ini adalah salah satu surga tersembunyi di Bolivia Airnya yang seperti kaca menyuguhkan panorama indah untuk siapa saja yang mengunjunginya Selain itu, kamu juga bisa melihat burung flamingo dan kolibri Tiga. Danau Morin di Kanada Salah satu tempat terindah di dunia ini terletak di ketinggian 1885 meter di atas permukaan laut. Danau glasial seluas sekitar 500 meter ini berlokasi di sebuah lembah di Kanada. Perpaduan warna air yang biru serta warna hitam dan putih dari pegunungan akan membuatmu bertanya akan arti hidup yang sebenarnya. Empat Gunung Tianzi di China Jika kamu pernah menonton film Avatar, kamu pasti mengenali pemandangan serupa yang ada di Taman Nasional Zhang Jie. Pesona gunung yang menjulang tinggi seperti gedung pencakar langit ini tidak akan kamu temukan di tempat lain. Selain itu, bentuk dari gunung lancip ini kadang terlihat seperti melayang di udara. Luar biasa, bukan? 5. Meteora di Yunani Meteora atau biara udara ini bisa kamu kunjungi di daerah Dezali Yunani Jika kamu merasa pernah melihat pemandangan seperti ini Mungkin kamu pernah melihatnya saat menonton Avatar The Last Airbender Pasalnya, kuil udaranya tempat para airbender menetap memang terinspirasi dari tempat ini Pada abad ke-14 biara udara ini didirikan di atas perbukitan batu setinggi 600 meter. Konon, lokasi ini cukup sulit untuk dikunjungi karena aksesnya untuk mencapainya harus menggunakan keranjang katerol. 6. Kapadokia, Turki. Kapadokia adalah salah satu wilayah bersejarah di Turki. Tempatnya yang menyerupai bulan sabit merupakan gabungan dari goa perkotaan dan kota bawah tanah. Pemandangan balon udara yang menghiasi langit Kapadokia adalah panorama terindah yang harus disaksikan untuk pengalaman terindah dalam hidupmu. Selain bisa dilihat, kamu juga bisa menaiki balon udara panas ini dan melihat keindahan salah satu tempat terindah dunia ini dari atas. 7. Waitomo Glowworm Cave di Selandia Baru. Glowworm sebenarnya bukanlah cacing melainkan jenis serangga yang bisa bercahaya di kegelapan. Jika kamu sudah bosan dengan keindahan bintang malam, kamu bisa merasakan pesona serupa dengan cara yang lain di sini. Terlebih kamu bisa melihatnya dengan sangat dekat.